Selamat pagi Taruna, gimana kabar pagi ini? Kakak harap adik-adik sehat ya, namun sebelum itu kakak mau mengundang adik-adik untuk bersaat teduh. Bacaan pada pagi hari ini dari 2 Raja-Raja 18, ayat yang pertama hingga yang ke-8, namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa.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 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama hingga yang ke yang berbunyi demikian. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ella, Raja Israel Hiskia, anak Ahas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu itu. Ia menjadi raja dan 29 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tubuh-tubuh berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, Israel memang masih membakar bagi ular itu. Korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan diantara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari pada mengikut dia. Ia berpegang pada perintah-perintahnya, Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur Dan tidak lagi takut kepadanya Dialah yang mengalahkan orang Filistin Sampai ke Gaza Dan memusnahkan daerahnya Baik menara-menara Penjagaan maupun kota-kota yang berkubu <tuh> Judul Renungan pada pagi hari ini Yaitu bukan yang nyaman Sobat Teruna melakukan apa yang benar Di tengah-tengah lingkungan Yang tertib itu mudah Sebaliknya melakukan apa yang benar Di tengah-tengah lingkungan yang melakukan tidak benaran tentulah tidak mudah Misalnya berlaku jujur di tengah-tengah teman-teman yang suka kejujuran tentu lebih mudah Hal yang sulit ketika kita menjadi pelajar yang jujur di antara teman-teman yang terbiasa tidak jujur Jika memilih tempat tetap menjadi seorang yang jujur di tengah-tengah lingkungan yang tak jujur Resikonya kita akan dijauhi Mana yang kita pilih aman dan nyaman? atau benar serta jujur Hiskia menjadi Raja Yehuda di usia 25 tahun dalam kemudaannya dan mini pengalamannya ia hadir di tengah-tengah lingkungan yang terbiasa melakukan tidak benar kalau Hizkia mau bermain aman dan mencari nyaman sebenarnya bisa saja namun Hizkia memiliki komitmen dan integritas yang tinggi dengan tegas, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan menyingkirkan semua tugu dan tiang berhala. Hiskia bahkan juga berani menghancurkan ular tembaga yang dulu dibuat oleh Musa karena telah dijadikannya berhala oleh umat. Dalam kepemimpinannya, ia pun tidak mengandalkan kekuatan dirinya ataupun bangsa lain. Ia mengalahkan Asyur dan Filistin dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Iskia melakukan apa yang benar karena ia sungguh berpaut kepada Tuhan Dan menjaga atau mempertahankan perintah-perintah Tuhan Sobat Teruna, mari kita melakukan apa yang benar menurut Tuhan dan bukan manusia Lakukanlah apa yang benar dan bukan mencari aman yang membuatnya nyaman Selama berpaut pada Tuhan dan berpegang pada perintahnya, penyatanya akan dicurahkan di atas kita. Dengan demikian, kehadiran Sobat Runa dimanapun membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk menutup saat teduh pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dan Kerajaan Suga yang Kudus, terima kasih kau telah uh, memberi firman pada hari ini. Kiranya firman pada hari ini dapat kami lakukan hari lepas hari dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Kiranya engkau menyertai kami dari pagi hingga malam nanti dan kau beri kesehatan kekuatan marifat yang hanya daripadamu saja ya Bapak. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penyertaan Tuhan. Ya adik-adik, Tuhan memberkati.